Kau membuat ku berantakan Kau membuat ku tak karuan, Kau membuat ku tak berdaya Kau menolakku, acukan diriku Bagaimana Caranya untuk Meruntuhkan Kerasnya hatimu Ku sadari Ku tak sempurna Ku tak seperti Yang kau inginkan Ku hancurkan aku Dengan sikapmu Tak sadar kau telah menyakitiku Lelah hati ini meyakinkanmu Cinta ini membunuhku Bagaimana caranya untuk meruntuhkan Kerasnya hatimu Ku sadari Ku tak sempurna Ku tak seperti Yang kau inginkan Kau hancurkan aku Dengan sikapmu Tak sadarkah kau telah Menyakitiku Lelah hati ini meyakinkanmu Cinta ini membunuhku Kau hancurkan aku dengan sikapmu Tak sadarkah kau telah menyakitiku Lelah hati ini meyakinkanmu Cinta ini membunuhku Setelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku